Selamat datang di toko utama channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, silahkan klik like dan subscribe. Thomas Shelby adalah pemimpin sebuah keluarga gangster dari serial Peaky Blinders. Sosok Thomas Shelby sangat terkenal bagi para penonton serial ini. Sosoknya yang keren dan dingin berhasil membius mata penonton untuk menyukai sosoknya. Thomas Shelby sendiri adalah pemimpin karismatik yang memiliki ambisi besar untuk menggapai mimpinya. Perjuangannya pun sulit, tak jarang dia hampir menghadapi kematian demi menggapai mimpinya. Thomas Shelby sangat disegani oleh rekan atau bawahannya yang membuat ia menjadi pemimpin sejati. Dengan mengetahui sifat dan ambisinya, kita bisa paham kalau Thomas Shelby adalah pria berkualitas. Sifat berkualitas pada Thomas Shelby dapat kita ambil agar menjadi pria berkualitas layaknya pemimpin geng Tiki Blinders. Yuk, simak penjelasannya. Visioner Thomas Shelby adalah sosok yang visioner, dia selalu memiliki rencana untuk masa depan. Thomas Shelby gak pernah asal dalam memikirkan rencana, dia selalu melihat ke depan untuk segala kemungkinan yang akan menimpanya. Thomas Shelby juga selalu memiliki target baru yang akan dia capai. Sebagai pria berkualitas, kamu juga harus menjadi sosok visioner. Tidak boleh asal membuat keputusan tanpa memikirkan efek jangka panjang. Kamu juga harus membuat rencana untuk masa depan. Menjadi pria berkualitas berarti memiliki banyak perencanaan untuk masa depan. berani menghadapi apapun. Dalam aksi untuk menggapai mimpinya, Thomas Shelby banyak dihadang oleh musuh, bahkan kematian. Namun, dia tidak pernah takut. Malahan, dia berani untuk menantang kematian tersebut. Meski dihadapkan dengan kematian, Thomas Shelby selalu berani dan tidak pernah membatalkan rencananya hanya karena takut. Kamu harus memiliki sifat ini untuk menjadi pria berkualitas. Menjadi pemberani dalam menghadapi setiap kesulitan dan resiko. Jangan sampai rasa takut mengendalikanmu. Jika itu terjadi, tentu akan membuat segala impian menjadi gagal. Berani mengakui kesalahan sendiri juga merupakan sifat yang harus kamu miliki. Pemimpin yang hebat Thomas Shelby adalah sosok pemimpin karismatik yang sukses membawa keluarganya untuk hidup lebih baik. Thomas Shelby selalu mengandalkan keluarganya sebagai tim untuk menuntaskan misinya. Dia adalah sosok yang disegani dalam keluarganya, meski bukan sebagai orang yang paling tua. Sifat pemimpin adalah hal yang wajib kamu punya sebagai pria berkualitas. Meski kamu tidak suka memimpin orang, setidaknya bisa untuk memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Sebagai pemimpin, kamu harus mengandalkan kerja sama tim dan dan boleh bertindak egois. Dengan begitu, kamu akan menjadi pemimpin yang karismatik dan disegani. Pantang Menyerah Banyak masalah yang menghampiri Thomas Shelby ketika sedang menjalankan misinya. Namun, banyaknya masalah tersebut malah semakin membuatnya terpacu. Kesulitan tidak membuatnya menyerah. Thomas Shelby selalu mencari solusi untuk menggapai tujuannya. Kamu harus kuat ketika menjalani cobaan dalam meraih tujuan. Berusahalah mencari solusi ketika masalah datang, tidak mengeluh dan berakhir menyerah. Tetaplah pada tujuan, meski sesulit apapun rintangan menghadang. Berpikir logis Salah satu hal yang membuat Thomas Shelby berbeda dengan kebanyakan orang adalah kecerdasannya. Thomas Shelby selalu berpikir logis. Dia gak pernah asal bertindak yang dapat membuatnya dalam bahaya. Otaknya selalu digunakan untuk berpikir logis dalam setiap keadaan. Pria berkualitas memang harus menggunakan logikanya. Berpikir logis penting agar tidak membuat kamu menjadi loyo dan malah merugikan diri sendiri. Jangan pernah bertindak sebelum berpikir, hal inilah yang dipegang oleh pria berkualitas. Nah, itu dia sifat Thomas Shelby yang perlu kamu tiru untuk menjadi pria berkualitas. Sekian pembahasan kali ini, like video ini, komen juga kalau ada yang mau ditambahin, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, terima kasih sudah menonton.